Karena ada garam, karena dari Tuhan, karena dari sononya kan, dari sananya udah asin. Karena di situ tempat ambil garam. Persatuan Indonesia. bersama-sama, bersama-sama kita Bercerai kita runtuh. Nama saya Erika Marigi, asal dari Papua. Nama saya Alexander Aleus, asal saya dari Kupang NTT. Halo, nama saya Arnoldus Nesau, dari NTT Kupang. Nama saya Merjian asal dari NTT. Perkenalkan, nama saya Novita Thailand Kaberjai, saya berasal dari Papua, Merauke. Nama saya Adriana Wongo, asal NTT Barat Daya Jakarta. Jakarta. Jakarta. Uh, ibu kota Indonesia itu di DKI Jakarta. Jakarta. Jakarta. Jakarta. Jakarta atau secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang biasa disingkat DKI Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Kota Jakarta terletak di pesisir bagian barat Laut Pulau Jawa dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama diantaranya Sunda Kelapa Jakarta dan Batavia Bineka Tunggal Liga berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua Berbeda-beda tapi satu jua Bersama-sama <Singat> Bersama-sama kita teguh Bercerai kita runtuh Indonesia Berbeda-beda no, tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi satu jua. Bineka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang tertulis dalam lambang Indonesia yaitu Garuda, Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman budaya namun menjadi satu bangsa. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri ialah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Indonesia memiliki 34 provinsi. 4 35 provinsi. 34. 34. 34. Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Luas wilayah Indonesia yaitu 1.905 juta km persegi. Wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa pulau yang di dalamnya terdapat 34 provinsi. Luas setiap provinsi pun berbeda-beda. Selain itu, setiap provinsi juga memiliki ciri khasnya masing-masing baik dari segi sosial ataupun budaya. di jawa tengah di yogyakarta tuh Bo bogor bogor eh. candi prabu Duh, di yogyakarta yogyakarta di di di, di. cingkar cingkar eh jog jogja eh ya yeah, jogja bogor Borobudur merupakan peninggalan kerajaan Shailen Rani. Bangunan ini rampung dibuat pada tanggal 26 Mei tahun 824 Masehi. Objek wisata ini berada sekitar 100 km dari Semarang, 86 km dari Surakarta, dan 40 km dari daerah istimewa Yogyakarta. Karena lebih dekat dari Yogyakarta, dan lebih sering pula dijadikan agenda objek wisata dari kegiatan promosi di Yogyakarta yang lebih intensif, sebagian orang mengira Candi Borobudur ini berada di daerah istimewa Yogyakarta. Padahal lokasi Borobudur berada di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sudah dari sononya. Karena dari sononya kak, dari sononya udah asin. Karena dari Tuhan. Karena ada garam. Ya karena udah diciptakan sama Tuhan. Karena di situ tempat ambil garam. kenapa air laut asin berawal dari fenomena hujan, dimana air laut yang menguap akan membentuk awan dan bergerak ke daratan. Selanjutnya, awan akan menurunkan hujan di daratan, dan air yang terjatuh bercampur dengan karbon dioksida di udara sekitar, sehingga air hujan bersifat sedikit asam dan mengikis batuan. Tidak hanya itu, Proses ini juga memecah mineral dan ion pada bebatuan. Mineral dan ion pada akhirnya terbawa oleh air sungai dan menuju ke laut. Karena proses yang berlangsung cukup lama, mineral dan ion menumpuk dan menyebabkan air laut terasa asin. Nah, sekian ya dari apa yang minggu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.